Lanjutnya kita akan mendengarkan Cara singkat konsum dari para pendiri ASIAD melurutkan ada yang benar? Dari sini mana? Napa bang mulai itu? Ayo, Tinggi puji, sedalam syukur Marlah sama-sama Kita persumpahkan kepada Tidak yang mahu cikta Yang telah menempatkan Kisah-kisah mat, hidayah Topik dan cintanya kepada kita semua Sehingga kita Masih bisa kembali ke hidup Mal yang sedang menekuni Di bulan Syukirah Moldal 1.450.000 Selamat so, kesempatan Semoga senang kemudinya bisa menjaga anak sekolah dan sekolah hargi roky habib dinakari dan apa teman teman ada tahu nggak karena anak sekolah dan sekolah akan bermain pagi nya tiap siang bahkan juga pagi nya dan anak sekolah dan sekolah akan bermain pagi nya bagi orang tua It's done! Yang bisa membuat seseorang menjadi aneksolai dan solehah yang tangguh. Kau mungkin ingin jadi muslimnya, romanya Ombo. Alhamdulillah, Allah Akbar Telah banyak kisah dari Nabi Nabi tentang keadaan anek dan aneksolai dan solehah. Salah satunya kisah Nabi Ismail yang komet batu pada ketahuan kau dan orang tuanya. Ia ya, harus kehilangan, ia kehilangan nyawanya. Tapi. Allah pun memberikan pertolongan kepada anda Begitulah kita Masih banyak kita dari nabi-nabi Tentang kesalahan dapat kita jadikan ketua dan Banyak kita Takut pada perintah Allah Takut pada perintah Om. orang tua Dan tidak menjelkan kesalahan Jemaat Allah dan Do'an kuat kaya pada semua ini Bismillah Cinta pada Allah, cinta pada Rasul, keluarga dan para sahabatnya, cinta pada Al Qur'an, cinta pada Nabi, cinta pada kaum muslimin masih ada karena doa-an yang selalu bolehlah indah bagi Allah Alloh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya'rubi walikwalikul kamilah. Kamal apa ya? Ya Allah, aku nilai dosaku Aku nilai dosaku Aku nilai dosaku dosa. Dan saya nilai mereka Sebagaimana mereka Tidak ada kesempatan saya Tapi dari orang mau di maafkan. Terima kasih atas Segala kerahasiaan, Kalian yang telah mau di Yang benar datangnya dari Allah Yang salah datang dengan diri saya Wabilah itu Klikulih saya cuanto siapa? beren ya? Kaman, aman kaman. Yeah, Wali kelasnya mana? Lihat sini, semuanya satu, dua, tiga.